guys, sekarang bulan ku umpah, minggu ku belas Kemarin aku pergi ke rumah saki buat cek Duk Tapi yang anaknya sehat dan ukuran juga yang biasa gak terlalu gede, terlalu kecil gitu jadi ya aku senang banget nah amang gitu sekarang ukurannya 5 cm lebih ya jadi kayak gimana, kayak gini ya lihat udah bentuknya benar-benar human kan sebelumnya juga human tapi lebih human gitu ada tulang juga ini, kelihatan rupa ini eko foto eko tapi ya kulit atande ya ini kepala ini badan ini kaki dan ini tangan <laughs> dan ini tulang yang apa ya ke belakang ini dari apa ya samping kalau ini dari dupang jadi ini kepala ini badan ini kaki tanggang gitu. Nah, waktu itu ya dia joget gitu. Kayak gini. Jadi benar-benar kurihatan dia joget. Nah, ini dari bawah. Ini terapak kaki dua. Jadi, ya kali ini dokternya kasih lihat banyak uh, angle gitu. Jadi kanan kiri bawah. Ah, dan aku nggak punya foto. Tapi ini juga, apa, otak juga, ya kasih lihat, udah, ya, kiri kanan, kelihatan lo kayak gini. Jadi, ya high technology ya. Kalian penasaran kan? Ananya cewek atau cowok, tapi sayangnya, belum kita tahu sih. Katanya dokter, um, beberapa minggu atau bulan, ya kita kan bisa tahu cewek tahu cowok jadi sampai waktu itu kita duduk dekatnya gula-gula-gulakannya -gula benar-benar cepat dan kayak aku ada di sini lo kayak gitu dan apa ya kayak joge gitu ya sebelum lahir tapi udah jago joge-joge <laughs> jadi uh, dokter juga uh, kutawa oh gelap <gulang> banget gitu, cepet ya gitu jadi ya aku juga ketawa udah tangan juga, kelihatannya jari jadi apa ya, kayak gini mau mau apa ya, mau sebutin apa gitu <gulang> jadi ya kelihatannya benar-benar lucu udah udah jago burunan gitu jadi ya pasti uh, abis kurang hilang ya mau jadi uh, swimming prayer <laughs> kayak gini dokter bilang makanan juga Gak terlalu sensitif oke okay lah gitu tapi ya benar juga itu sashimi dan daging merah nggak boleh tapi ya selain itu ya oke okay lah gitu ah itu juga keju keju juga nggak bagus kalau apa kalau nggak bakal gitu nggak proses kalau proses cheese oke okay jadi makanannya nggak apa-apa kelihatannya nggak terlalu beda tapi kalau aku sih dari sini dia agak besar dan lambut juga banyak ya maksudnya sebelumnya nggak ada banyak lambut tapi mungkin galak-gal hormon ya jadi aku merasa lambutnya udah panjang ya gitu ya kayak gini dan morning sick itu sekarang nggak apa ya nggak mual-mual, cuma mau makan banyak dan beberapa kali mau makan gitu walaupun uh, midnight juga. Jadi uh, badan ukuran badan juga udah tambah 1 sampai tiga kilo ya. Jadi udah gede, cukup gede ya. Yeah. Sekarang udah apa ya, aku merasa badannya lebih bulat gitu. Jadi benar aku merasa jadi badan ibu gitu, hamil gitu. Setiap pagi aku merasa sakit di sini di sini, ciku-ciku-ciku gitu. Ada durinya apa ya, tusuk-tusuk gitu. Ini maksudnya kandungnya mau ukurannya gede gitu ya. Sama kayak dulu Paru-paru juga push gitu Jadi, nafas juga agak susah Paling beda itu Mau tidur lebih panjang gitu Jadi, aku mau tidur Kira-kira Jam Sebelas ya malam Ada juga yang sebelum itu Jadi jam sepuluh aku mau tidur gitu jadi ya tidur bangun makan tidur gitu badan juga berat, mungkin gara-gara itu apa ya kaki juga sakit gitu dan banyak air air putih air putihnya di dalam kaki gitu jadi aku merasa pugo dan mungkin gak kelihatan tapi aku benar-benar merasa ini swell gitu jadi udah apa ya ya gede gitu ya kaki juga gede setiap malam aku harus massage kayak gini jadi air putihnya sampai apa ya ke apa hati <laughs> jantung jantung gitu perbedaannya enggak banyak tapi aku merasa beda <laughs> ya kan kayak gini 通してる